Guys, sebelum lanjut yang baru gabung silahkan like subscribe komen dan sharenya karena subscribe itu adalah gratis gratis dan gratis WhatsApp guys hari ini kita lagi di tempat air weekendnya tempatnya ada di karanganyar yaitu adalah air terjun jumuk nah seperti apa kita explore hari ini Uh, tempat wisata yang luar biasa yang mungkin bisa dikunjungi untuk uh, keluarga, sahabat, dan teman, ataupun pasangannya. Nah, kita lihat keseruannya seperti apa. Kita langsung lihat di sini, kita langsung uh, disambut dengan sajian musik tradisional, musik yang luar biasa. Uh, atau tau namanya ya, musik angklung atau musik apa ini yang jelas uh, keren banget kalau uh, jaga daerah mau berkunjung di tempat wisata air terjun jungok nah di sini ada sajian yang menarik yang bisa Ya mungkin bisa untuk bergoyang ataupun bernyanyi lah nah keren banget ya nah di sini uh, Uh, mungkin ya bermacam uh, warga masyarakat, ya cuma di wilayah Karangayar mungkin dari luar kota ataupun dari mana aja mungkin nyoblok di sini, karena mungkin eh, hari ini adalah hari weekend, dan kita akan cek lagi tempat-tempat uh, yang sekiranya. Nanti kita bisa ekspos atau explore untuk uh, Jagadara yang belum mau berkunjung ke tempat air terjun Jumok seperti apa? Kita lanjut nanti ya. Nah, di sini uh, awal masuk mau ke lokasi air terjun Jumok, di sini juga ada bermakai macam sajian makanan dari mungkin dari warga sekitar ya. Ini ada kayak Tela-tela, terus ada apa aja pokoknya komplit ya kayaknya. Dan di sini guys, hari ini uh, luar biasa tempatnya. Kalau bisa ngumpul sama keluarga, mumpul sama sahabat, atau lagi ada uh, janji dengan siapa gitu, mungkin di sini adalah tempat. Yang bisa cocok untuk jadi agenda uh, jaga darah Untuk melepas penat Ataupun apa ya memberikan uh, pencerahan Dalam hidup supaya kita lebih fresh Atau menikmati dengan alam Dengan kita nyantai atau duduk-duduk uh, Ngobrol sama sahabat Ataupun dengan keluarga Seperti itu Nah di sini juga ada uh, ada sate kelinci guys, ada sate kelinci jagadara yang luar biasa. nih kalau mampir ke Jumok nih jagadara harus mampir nih di sate kelincinya. Ya sate kelincinya ibu eh, warni. Ya kalau mau masuk uh, di lokasi air terjun Jumok nih mampir ya di sate ayam atau sate klinginya Ibu Warni Mata. <laughs> Mata. nah ini juga eh, jajan luar biasa tempat yang sejuk tempat yang pokoknya menyenangkan lah kalau kita bisa um, punya acara weekend mampir di tempat wisata air terjun Jumok nah, nah juga kalau mau gorengan-gorengan kalau tempat sejuk kayak gini mantep kalau kita makan gorengan sambil ngopi ataupun sambil ngeteh nah di sini uh, semacam uh, rencana atau ya kumpul oh, mungkin Uh, ada yang seragam, ada yang ini sepertinya uh, sudah meluangkan waktu atau janji dengan sahabat. Yes, uh, kita dari atas jembatan, kalau di sini kita lihat, uh, Jagadara, Solo Raya katanya mau mandi ataupun menikmati hidangan di tepi sungai di air terjun cumok ini luar biasa keren banget sampai sini kita sudah melihat air terjun jomboknya ya walaupun itu jarak masih ada kurang lebih 300 meter ke atas nanti kita lihat lebih dekat lagi eh, air terjunnya dan jernihnya air dari gunung lau yang luar biasa yang bisa menyehatkan bagi tubuh jaga daerah Solo Raya karangnya sekitar nanti kita coba sentuh airnya seperti apa Oke okay? ini kita mau naik menapaki uh, kalau kasih uh, tempat air terjun jumuk ya. Nah di sini kita dari atas sudah terlihat begitu bahagianya, begitu menyenangkan sekali bisa uh, ngumpul dengan keluarga, bercanda tawa, dan memberikan senyum lebarnya, mengapresikan bahwasannya keluarga-keluarga Jagadara Solo karang karangan kerja penuh kebahagiaan dan penuh uh, berlimpah dengan kesehatannya dan rezeki yang luar biasa dan masih di sini sudah terlihat jaga darah nanti kita akan lebih mendekat oke, dan kita tanya-tanya dari para pengunjung hal-hal menarik apa di air terjun-jumbok Lagi ke eh, lagi, jaga Kita lihat lebih dekat lagi, seperti apa eh, suasana ataupun dinginnya air yang mungkin dingin banget ya. Nah, kita lihat. dan kebanyakan di sini uh, Jagadara mungkin uh, pasangan ataupun uh, apa ya yang lagi bulan madu atau gimana lagi asik uh, foto selfie atau mengabadikan uh, hari anniversary-nya ataupun apalah untuk memberikan momen terbaiknya. Dan di sini biasanya pasangan-pasangan uh, atau keluarga uh, memberikan momen ataupun tepat di bawahnya di air terjun Jumok adalah di sini nih lokasinya nah kita coba mendekat lagi Jagadara nah, ke tempat yang lebih dekat dari air terjunnya dan sini sudah terasa sujudnya uh, uh, air dari uh, air terjun Jumok tepatnya di Karanganyar ini luar biasa banget Asyik luar biasa, keren banget, mantap. Wah, uh. ini. sini Ini nah, lihat dari kita dari atas sih. Oh. ini sudah ada di depan di depan saya ini jaga darah. Ada kakak kakaknya yang lagi dekat banget dengan air terjun dan kita nanti tanya-tanya seperti apa uh, kesan-pesannya uh, berkunjung di air terjun jadi bener-bener di atas apa uh, oh ya kameranya agak ngebur karena uh, silahkan dari Halo, assalamualaikum Kak, salam sejahtera, lu uh, ya. Uh, mau tanya, Kak, kenalan dulu. Nama siapa? Hindia, Hindia. Hai, ini dari mana nih? Kak, oh, saya lihat dari tadi, uh, kelihatan seru banget. <guluh> Oh dari Boy Lali Alhamdulillah, darah Seluruh Rai hari ini Ketemu kakak dari Sintia ya Sama keluarga, hari ini weekendnya di Air Terjun Jumbuk Kak, kamu mau tanya nih kesan kesannya untuk Air Terjun Jumbuk Apa yang diharapkan uh, kesannya yang menarik Kalau bisa mampir di Air Terjun Jumbuk Karanganyar? Iya, kesan menarik atau oh, spesial apa? Itu Air terjunnya bagus Oh Air terjunnya bagus <San> ada yang mereka mungkin mengingatkan sesuatu atau kenangan. Oh baru pertama kali. Oh jaga darah hari ini uh, Cynthia dan keluarnya uh, pertama kali dari Goaemu mampir di air terjun juga luar biasa. Pokoknya semangat ya kak. Pokoknya cepet ceria terima kasih kak ya. Nah itulah jaga darah uh, obrolan sedikit dari uh, jaga darah yang berkunjung di. Uh, wisata air terjun Jumok. Nanti kita tanya, tanya lagi, seperti apa teman-teman atau pengunjung-pengunjung uh, teman -teman yang lainnya. Nah, di sini masih ramai banget, guys. Uh, uh, kalau Jagadara mau berkunjung di tempat wisata air terjun Jumok, ya seperti ini kondisinya begitu menyenangkan, begitu terlihat bahagia eh, ketika sebuah pertemuan ataupun acara bisa ngumpul ya cuman untuk melihat air terjun yang luar biasa eksotiknya. Hmm. Nah, di sini ada pengunjung dari wakil orang tua ya. Mohon maaf ya, selamat malam. Eh selamat malam, selamat siang. sehat selalu. Uh, maaf, namanya Bapak siapa? Selamat. Dengan Bapak siapa? Selamat. Dari mana Pak? Purwodati. Dari Purwodadi, oke. Okay. Nah ini Jaga Daerah Solo Raya Karanganyar hari ini ketemu dengan Bapak Selamat yang dari Purwodadi ya. Di sini sama siapa Pak? Selamat terapkan. Oh, sama keluarga. Adik, adik, adik juga. Dari Seraken. Oh, dari Seraken. Oh, punya acara ke pertama kali atau gimana Pak Selamat? Pertama. Pertama kali. Oh, luar biasa. Ini Jakarta Raya Pak Selamat baru pertama kali pakai sepeda motor. Oih, menapakkan kakinya dari rumah naik motor. Yeah. Bareng -bareng, ya. Bareng-bareng yeah. ya. Wah luar biasa. Pasti menyenangkan kalau bisa ngumpul sama keluarga naik motoran sampai sini sampai melihat uh, suasana uh, air terjun. Uh, Pak Selamat, uh, kalau tanya sebentar, kesan pesannya untuk lokasi wisata di air Jumok seperti apa, Pak? Wah, ya, sangat bagus lah. Bagus, bagus. Uh, selain warna air, apa yang lebih menarik dari ketika uh, Pak Selamat pertama kali eh uh, ada renang. Oh, ada renang, ada renang, ada. ada renang, uh, uh, berbagai macam makanan juga disediakan ya. ya. <laughs> Tadi dari dari datang jam dari jam berapa, Pak? Jadi, baru nyampe atau sudah dari tadi? tadi keserakian dulu ke Keluarga langsung disuruh diajak ke sini oh gitu, jadi nggak ada rencet tiba-tiba langsung ke sini gitu Jadang. karena mungkin tadi hari libur Iyi. itu Iyi. ya Pak ya? adik saya kan libur, ganglang, dan oh. guru dia oh guru, Iyi. guru di mana? Saya tahu. SMP, SMP pokoknya oh SMP oh, iya. pokoknya terima kasih Pak selamat, eh, sihat selalu, salam sihat untuk keluarga, terima kasih Assalamualaikum jaga Daerah Solar hari ini uh, terlihat uh, Assalamualaikum Mas dengan Mas siapa Jepa. Mas Diva dari mana Jepara, Jepara. Wow, luar biasa oh, orang Jepara main ke Karanganyar guys pokoknya uh, kita mau tanya-tanya sebentar sama Mas sahabat ya? Jepa ya Diva Oke okay, Diva dari Jepara Mas Diva kenapa nggak ikut foto-foto <laughs> takut basah atau gimana malu. malu kenapa malu Oh, malu. Ya malu. Siapa? Iya, iya, iya. Oh, ini baru pertama kali atau gimana? Pertama kali. Gimana? Pertama kali main di sini. Iya. Pertama kali ya. Atau mungkin bisa menceritakan kesan pesannya uh, wisata di Air Terjun Jumuk Karanganyar ini, Mas Deva? Oh. <laughs> Kesannya bagus. Selain menarik uh, karena air jernihnya atau hal uh, yang gimana? Pemandangan <SILENCIO> <SILENCIO> oh, Oke okay, okay. oh. Tadi berangkat dari dari Jepara Langsung ke sini Mas Jawa, ya? Jepara Kemarin sore oh, Kemarin sore Malam enak Oh baru siang ini bisa main ya Oke okay. Oke okay, Terima kasih Mas Jepara ya Pokoknya selalu salam sihat untuk keluarga Terima kasih Nah, ini Jagadara, Solo Raya Karanggara. Hari ini kita sudah uh, dekat sekali dengan air terjun yang luar biasa yang eksotik yang membuat saya, atau mungkin Jagadara, Solo Raya Karangajaya, punya agenda mau bersahabat di tempat wisata. Nah, kita lihat keceriaan atau kebahagiaan uh, pengunjung di wisata air terjun Jumok nanti kita lihat kita ekspor seperti apa dan keseruannya yang lebih menarik lagi. Ini kita mau beranjak lagi di yang sebelah air terjun. Nah, di sini tempat mungkin foto selfie atau yang menarik yang lebih terlihat. Nah, di sisi juga ada uh, Kelihatan sekali. Di sini kalau tadi kalau di bawah sana itu ke kita, kita berfoto ataupun mengabadikan suatu momennya di sana pasti akan terlihat kena airnya tapi di sini nggak kena jaga darah di kalau bisa mau selfie yang lebih dekat lagi lebih tinggi dari yang mendekat dari air terjun di sini mungkin eh uh, Tempat yang pas ya mungkin ya biar dekatan dengan air ataupun uh, kamera digitalnya atau smartphone-nya nggak kena air dan basah. Nah. Nah, hari ini uh, sudah ketemu juga pengunjung di Air Terjun Jumok. Hari ini uh, selamat siang, Ibu. Ya. Dari mana ini, Ibu? Saya dari, Semarang. dari Semarang dengan nama siapa? Ibu Asri. Ibu Asri, oh sama keluarga. Sama keluarga, sama keluarga alhamdulillah. Uh, Ibu Asri, uh, kesan pesannya untuk Air Terjun Jumok bagaimana? Uh, bagus. oh yang kedua ah, kali, ya. mungkin yang pertama mengingatkan sesuatu ya? iya betul, yang pertama aku sama teman-teman ngerempong lah, biasa oh. sama maksum gitu. <laughs> ya oh teman-teman sosialita. iya, oh, ah, ah, ke ah. sana aku uh, suka banget, videonya kan bagus ah, iya uh, makannya juga kan suka banget, anak-anak di sana kan oh keren. seperti Tapi, itu kembali lagi ngajak keluarga oh, kalau kemarin sama teman-teman, sekarang sama keluarga oh, ya? Benar. yang lebih menarik kalau mengingat masa lalu, apa yang berkesan? Akhirnya nggak ngomongin ini ya? Iya Oh nggak bahaya juga sih Ibaratnya kalau air mengalir ke sana juga nggak bahaya kan ya Iya Untuk uh, makan juga kan asik banget loh uh -huh. Karena makannya kan, suasananya kan enak banget hmm. Jadi, Kalau orang pacaran romantis Wah. Wow. <laughs> iya iya Terima kasih Bu Asti nah, Yasiya, selalu salam Sampai. untuk keluarga Iya tanya seputaran eh, tempat yang kita naiki sekarang ada nah, di sebelahnya ada sih. sini ada seorang bapak-bapak lagi sendiri kita tanya, tanya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat siang, wabarakatuh. Pak. Selamat siang. Dengan siapa ini? Ini dengan Pak Nur. Pak Nur, Pak, Nur, pak Nur dari mana, Pak Nur? Dari Oi, alhamdulillah dari Boyolali sampai sini mampir ya hari ini kegiatan seragam-seragam semua oh, ini si dari alumni, alumni. MTSN Wonosegoro Angkatan oh. 90 oh MTSN Wonosegoro oh baik-baik, terima kasih oh, ya. waduh-waduh, tapi mau healing <laughs> ya, biar ada refreshing ya, Alhamdulillah sampai sini ini uh, mantan. Oh, mantan. Mantan, oh, mantan mantan? mantan istri mantan pacar mantan. Mantan. Mantan. Mantan. Mantan. <laughs> Oke okay. uh, hari ini uh, kesan-pesannya apa Pak uh, yang pesan -pesan menarik pesannya, di air terjun Jumok ini ya bisa menghilangkan suntuk mas hmm. hmm. sekedar hiburan ya bisa datang ke sini Iya yeah. uh, karena uh, suasananya sejuk okay. karena tinggal dingin di daerah ini jadi kita bisa menghilangkan suntuk-suntuk yang ada itu bisa hilang, refresh pikiran. Alhamdulillah, hari ini pertama kali atau gimana nih, Pak? Berkali-kali Berkali, alhamdulillah, <laughs> karena dekat ya dari Boyali ke sini, ya, ke ya, Karangnya ya, deh. Ya, ya. Karena tujuannya adalah mencari tempat yang sejuk, ya, ya. tempat yang lebih rileks, ya, ya. menenangkan diri, ketika melakukan ya, ya, ya. kegiatan aktivitas yang jenuh dengan adanya ketemu air, air kumpul teman-teman juga. <laughs> bisa melepaskan penat ya. dan suntuknya ya oke terima kasih mas ya. ya selalu ya. salam ya. untuk keluarga dan teman-teman Nah, di sini juga ada untuk kalangan anak-anak yang, kalau mau mandi, tidak usah dekat-dekat dengan air terjun. Di sini ada kolam renang untuk anak-anak, untuk uh, menyenangkan buah hatinya, dan di sana juga ada pelosotan yang mungkin bisa menjadi agenda atau pilihan anak-anak untuk bermain dengan air. Nah, di sini Jakadara kalau mau main di air terjun Jumok Karanganyar di, si, di sini juga selain wahana airnya juga ada tempat uh, untuk beribadah bila mana Jagadara uh, tidak lupa untuk wajibannya melaksanakan atau melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di kalau uh, jaga daerah Solo Raya mau mampir di sini juga uh, ada jajanan cilok, Jasuke juga bola bulami dan di sini kita lagi pesen uh, bola bulami. Nah, di sini bola-bola adalah dengan cara digoreng. Nah, kita tanya-tanya sama ibu yang berjualan di sini. Assalamualaikum, Bu. Salam sehat selalu dengan Ibu. Siapa ini, Ibu? Jati. Ibu Jati, Ibu Jati sudah bertahun-tahun ya atau warga sekitar sini ya, ya. berjualan di sini ya alhamdulillah. Nah. Kalau uh, weekend gini sama hari biasa gimana, Bu? Nah, rame, rame, rame Minggu, ya. oh, kalau ramainya Sabtu Minggu ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Jagadara kita lagi pesan namanya, apa tadi bu bulah-bulah ya, bula mie. iya Oh ya ini gedok oh iya ini jaga hmm. ini jagadara kalau mau mampir di Air terjun Jumok jangan lupa ya, mampir di ibu apa tadi jati ibu jati, ya yang berjualan Kulami sama jajanan-jajanan uh, yang lainnya jaga Jagadara Pokoknya enak banget ah, Saus kecap? Iya, saus kecap kak ini ini? Iya, Masuk. makasih ya, kak Nah, terima kasih Halo. Jagadara Solo Raya Tarang Itu, ya. uh, itu tadi liputan kita dari Klus Channel yang suka like, subscribe, komen dan share. Dan jika Jagadara Solo Raya Karanganyar punya agenda di sini, tempatnya di Air Terjun Mojok Karanganyar, monggo agendakan karena tempatnya eksotik banget, keren. Terima kasih, salam santun sehat selalu.